Karena ini penting, kalau kita melakukan project data analytics tanpa dimulai dari bisnis understanding, yang ada itu kita memaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang di On by, by Kelas Data IKRAH. Pertempatan saya Rauda Sikraumami, Egy di IKRAH. Dan malam ini saya akan menjadi host saja, top on ke-52, dan Jarmobda, yang berjudul Model financial advisor bagi pemerintah daerah. Mas Arief merupakan seorang data expert yang sudah berpengalaman lebih dari 11 tahun di dunia data analitik dan bisnis dan saat ini menjabat sebagai head session of regional finance reporting di Kementerian Keuangan. Jadi, tanpa kita berlama-lama, kita akan langsung sambut saja, dan Mas Arief juga sudah ada di sana. Halo Mas Arief. Halo Mbak Ado. Untuk Mas Udin, silakan untuk langsung mempresentasikan ini. Oke, makasih Mbak Ado. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Uh, sebuah kehormatan sebenarnya ini bisa diajak ngobrol dengan ikra, ya, dengan tim ikrah. Uh, saya dikasih waktu 25 menit, tapi mungkin nanti bisa jadi kurang, kurang dari itu, karena kayaknya lebih asik kalau nanti kita banyak diskusi gitu ya. Saya, saya, saya sih sebenarnya oke-oke okay, okay aja kalau nanti ada yang mau me, me, menyampaikan langsung nih Mbak Ado, tetapi saya ngikut lah dengan rule tadi gitu ya. Uh, jika dimungkinkan ada yang bisa langsung open mix sih kayaknya akan lebih asik nih Mbak Ado. Oke, okay, saya mulai share screen, tapi mungkin uh, di sini juga selain teknik-teknik data analytics gitu ya, yang kami lakukan mungkin akan lebih banyak dari sisi uh, change management juga gitu ya. Kenapa? Karena memang mengenalkan budaya data ini sebenarnya uh, merubah budaya kerja gitu ya. Yang selama ini mungkin gitu ya uh, lingkungan kerjanya hanya menggunakan... Uh, feeling gitu ya, atau bahkan arahan dari pimpinan itu menggunakan metode pokoknya, pokoknya saya pengen begini, nah ini yang coba kita uh, coba perlahan kita shifting gitu ya, bahwa keputusan-keputusan uh, atau kebijakan itu bisa berbasis lebih kepada data. Nah disclaimer selanjutnya adalah di kiri bawah ada tulisan admov.duk, nah ini titipan dari manajer PR kami, bahwa harus disampaikan gitu ya untuk bisa uh, me menyampaikan bahwa kita punya uh, Instagram of the... kenapa kok uh, kami sampaikan karena walaupun ini memang komunitas internal Kementerian Keuangan tetapi acara-acara yang, yang kita uh, selenggarakan kayak tadi ada sharing session, ada kelas data itu kita live kan di YouTube, dan itu bisa diikuti. Bahkan uh, masyarakat umum bisa mengikuti di, di uh, zoom-nya, gitu ya, di zoom meeting-nya. Jadi, di, di sinilah kita update uh, di Instagram kami at Nanti bisa dilihat apabila ada sesi-sesi sharing ataupun kelas data dari kami, gitu ya. Dan itu free. Nah, uh, kita lanjut. Mungkin sebelum itu, kita cerita dulu sejarah nih, walaupun sebenarnya... Uh, A, kalau dilihat di sini awal DKD desentralisasi fiskal, apa sih? Ya mungkin ini sedikit ya, karena memang e, materinya terkait pemerintahan, jadi saya akan usahakan, jelaskan dengan bahasa yang tidak terlalu birokratif gitu ya, biar mungkin teman-teman yang e, di luar pemerintahan juga bisa nyambung. Intinya di sekitar tahun 2004 itu, sebenarnya mulainya dari tahun 1999 ya, pada saat reformasi itu kita berubah dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik intinya kewenangan-kewenangan itu banyak yang kita serahkan ke Pemda gitu ya e, konsekuensinya apa? karena kewenangan di Pemda itu bertambah maka pendanaannya pun perlu di delegasikan juga jadi nggak cuma kita kasih tugas tapi duitnya juga kita kasih dalam bentuk transfer ke daerah ya, itu DJPK tusi utamanya adalah transfer ke daerah itu bagi-bagi duit ke 542 Pemda gitu ya agar mereka bisa menyelenggarakan e, tugas sebagai pemerintahan di daerah nah awal-awal dekade desentralis desentralisasi fiskal karena kita sampai sekarang itu porsi yang kita transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu sepertiga APBN ya. Anggaran pemerintah anggaran pendapatan dan belanja negara itu sepertiganya ke transfer. Kalau sekarang itu sampai 800 triliun itu ditransfer ke pemerintah daerah, ke 542 pemerintah daerah. Dan dari awal sudah ada sudah ada concern dari Menteri Keuangan bahwa oh, kita kita perlu nih datanya, data yang kita transfer di sana jadi apa? Nah, itu tidak akan mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak punya data. Di, di Dulu, kita mintanya itu dalam bentuk buku, buku APBD, buku laporan keuangan. Kita minta ke pemda, kemudian diinput datanya. Nah, ada inisiasi sekitar 8 tahun yang lalu lah bahwa jangan jangan minta buku doang, dong, gitu ya. Minta juga soft copy-nya biar lebih enak, nggak capek. Walaupun ini masih inisiasi awal, terus kemudian bisa eh, kemudian lanjut. Ada SIKD nih, yang dari tim IT kami sebenarnya di DJPK. kalau saya di unit data, ada teman-teman IT programmer itu bikin sistem, namanya sistem informasi keuangan daerah, SIKD. Uh, fungsinya apa? Aplikasi ini sebenarnya sebagai reporting platform, jadi Pemda sistemnya mau apa saja, karena 542 Pemda itu mereka mengembangkan sistem keuangan masing-masing karena tadi ada desentralisasi, ada otonomi. Mereka bisa mengembangkan sendiri. Alhasil sistem yang bermacam-macam itu perlu di lah perlu digabungin ya. Nah, SKD ini semacam hub untuk menggabungkan dari 542 Pemda. Tapi karena ini uh, sistemnya berbeda-beda, data yang masuk pun standarnya itu beda-beda. Itu yang mungkin challenge nanti akan kita coba sharing juga ya. Akhirnya, akhirnya di, uh, walaupun sudah ada SKD di dari tahun 2016 karena banyak kendala tadi datanya bervariatif itu yang mau dikompilasi karena standarnya nggak sama susah akhirnya teman-teman diunit data seolah-olah nggak mau pakai SIKD gitu ya. padahal datanya sudah ada tuh di sistem secara sistem itu sudah ada ya Pemda mengirim ke SIKD dalam bentuk ADK arsip data komputer tapi nggak mau dipakai oleh teman-teman di unit data karena apa karena kesusahan mengolah akhirnya yang dipakai adalah input manual lagi. Walaupun sudah ada, sudah ada data di sistem, tetap yang dilakukan adalah zaman bahula ini di awal-awal uh, DKD apa DKD desentralisasi fiskal di input dari buku APBD. Terbayang buku APBD itu sangat tebal ya. Mungkin paling tebal itu biasanya APBD DKI Jakarta itu. Bisa mungkin setinggi anak kecil ya. Anak seum seumuran 10-10 tahun lah. Itu tingginya segi, kebayang kayak apa uh, menginputnya. Jadi zaman dulu itu kalau ada kompetisi Lembur itu juara satunya ya jadi data, karena sampai malam hanya untuk menginput data, menginput dari buku sehingga apa, bisa masuk ke sebuah sistem gitu ya database. Bahkan sampai kita sempat dapat uh, donor dari World Bank kalau nggak salah hanya untuk membayar tenaga outsource untuk bisa menginput data. Saking saking banyaknya yang harus diinput. Padahal datanya sudah ada di ICAD. Nah dari sini saya sebenarnya masuk April 2019 ke unit data. Nah mungkin kalau teman-teman yang udah biasa ikut pelatihan data analytics udah tahu kerangka eh, atau framework bernama Chris DM -nya. ya. Nah itu kan di awal itu yang paling penting adalah business understanding. Nah ini yang mungkin akan saya sharing gitu ya. Sebenarnya kita bisa me me melakukan business understanding menggunakan sebuah metode namanya soft systems methodology atau terkenalnya SSM. Nanti bisa di -googling, ya. SSM. SSM ini Uh, yang pertama mem membuat adalah uh, namanya check line. Nah, apa ini? Ini adalah salah satu pendekatan kualitatif untuk problem solving. Ini yang mungkin akan kita sharing gitu ya. Selain teknik-teknik data analytics yang nanti di kita lakukan. Jadi karena ini penting, kalau kita melakukan project data analytics tanpa dimulai dari business understanding yang ada itu kita memaksakan. Misalkan itu biasanya itu ada. Uh, teman-teman Atau uh, ada yang kena trapnya gini Udah tahu, oh saya udah baru belajar deep learning Saya mau pakai uh, artificial ne neural networks misalkan Saya mau pakai ini nih, pokoknya saya mau pakai ini Permasalahannya diada-adain sehingga kita bisa menggunakan Menggunakan tools yang mau kita pakai itu Nah kadang kalau loncat langsung ke tools Jadinya tidak impactful tuh pasti projectnya Karena tidak, di, tidak dimulai dari adanya analisis gap Bisnis understanding itu sebenarnya adalah kita mencari gap antara ekspektasi dengan realitas. Contoh di sini, ekspektasi saya pada saat baru masuk ke ini data adalah teman-teman udah nggak perlu input lagi karena sudah ada di SIKD, tetapi realitasnya tetap di input. Nah, ada gap. Gap itu yang perlu digali, sehingga kita bisa mendefinisikan permasalahan dengan tepat dan tajam. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan gap itu dengan tepat, maka, projek itu menjadi impactful hanyalah sebuah konsekuensi logis saja otomatis pasti akan impactful terlepas dari tools analisis yang mau kita pakai bahkan mungkin tools yang sangat sederhana ya misalkan cuma analisis deskriptif atau analisis pakai rumus sederhana di Excel tetapi kalau dimulai dari pemahaman proses bisnis yang tepat itu pasti akan impactful Nah, salah satu kerangka yang bisa dipakai, yang mungkin akan kami share adalah SSM ini. Jadi tidak, gimana sih caranya biar bisa uh, melakukan bisnis understanding yang tepat? Nah, ini ada framework yang di, dikenal uh, dikenalkan oleh Checkland, namanya SSM. Ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi kita nggak melulu tahu teknik data secara technical, tetapi kita juga belajar dari sisi kualitatifnya. Kenapa? Karena karena proses bisnis yang mau kita benerin, inti dari dari data analisis adalah kan mau membenarkan proses bisnis, memperbaiki, mengimprove proses bisnis sehingga bisa lebih efisien, lebih baik lagi. Nah, maka kita perlu belajar pendekatan kualitatifnya juga gitu pada saat mem mem membedah gap yang ada itu apa. Ya. Nah, kalau dari sini ada tujuh, tujuh step. Uh, utama lah ya pertama kita tahu nih kayak tadi oh problemnya adalah uh, ini data udah dari SIKD tetapi nggak mau dipakai tapi ya cuma seperti itu aja masih unstructured problem itu perlu kita strukturisasi ya di nomor dua diekspresikan dengan cara apa nanti uh, setelah ini akan kita contohkan kalau di SSM itu kita membuat rich picture atau mungkin saya next dulu sih. ya rich picture ini kalau nanti uh, bisa googling gitu ya rich picture SSM itu banyak gambar-gambar kayak komik. Karena apa? Karena memang karena memang kita untuk menemukan gap tadi, kita perlu tahu persepsi dari masing-masing pelaku manusia. Sistem proses bisnis itu bukan sekedar SOP, tetapi ada aktor manusia yang bekerja di situ. Ada aktivitas manusia. Masing-masing manusia punya kepala, punya perspektif masing-masing di dalam kepalanya. Yang perlu kita keluarkan. Jangan cuma kita melihat, kemudian kita menyimpulkan sendiri. Bisa jadi bias nanti pendefinisian masalahnya tanyain aja, makanya di sini bentuknya kayak komik, gitu. ada ada obrolan, ya itu pada saat kita tanya mereka ngomong apa, itu yang kita kita tulis di rich picture, sehingga bisa lebih terstruktur permasalahannya. Contoh di sini masalahnya pemda, ngirim, yang penting saya kirim data, tepat waktu nggak kena sanksi, karena memang ada sanksi. Kalau telat kirim data itu transfernya nanti ditunda yang Bener nggaknya urusan nantilah, yang penting kirim dulu, toh kalau udah ngirim, datanya salah pun nggak ditunda Memang seperti itu. Kemudian masuk data itu ke SIKD, ada unit TI, kenapa sih kok eh, SIKD ini nggak di, bisa dipakai oleh unit data gitu ya, datanya katanya masih salah tuh, jawabannya loh oke, okay, saya tuh cuma berfungsi bertugas mem membuat SIKD, data udah masuk, urusan kualitas data ya itu tugasnya teman-teman data, itu ngomongannya, waktu itu saya juga tanya-tanya seperti itu. Nah di unit data di tim saya saya tanya kenapa sih kalian kok masih input manual? Bukannya udah ada di SKD? Gak mau masih kita pakai SKD orang datanya masih belum bener kayak gitu ya? Belum bener ya gimana pada saat kita bandingin dengan buku yang hard nya datanya masih beda. Lagian datanya juga nggak standar mas kan beda-beda nih antar antar PMDA. Ada yang harusnya misalkan ya standar datanya itu eh, kodenya 411 pajak daerah. Itu kodenya pun beda-beda. Nomenklaturnya pun ada yang nulis pajak daerah, ada pajak daerah eh Simalungun gitu ya. Ada yang menulis pendapatan pajak daerah, hasil pajak daerah. Beda-beda gimana kita mau mengkompilasi? Makanya kita input tulang aja, input manual. Pada saat melihat pendapatan pajak daerah kita masukkan secara manual ke form di akun 411 pajak daerah. Nah, kemudian pada saat kepimpinan juga ya datanya ini lama nih. Ya, misalkan di awal tahun 2021 belum belum belum ready gitu ya. Belum ready APBD-nya. Data APBD-nya, kenapa? Karena masih diinput manual. Datanya pun nggak bisa detail, karena diinput manual perlu resource yang sangat banyak untuk bisa menginput semua buku, sehingga yang diinput biasanya adalah uh, di level ringkas saja. titik itu tidak bisa diinput. Nah, dari sini, maka kalau uh, tadi, setelah kita sudah bisa mengekspresikan ini, kalau di atas garis titik-titik ini namanya real world ya dunia nyata. Setelah itu bisa diekspresikan, kita masuk ke sistem thinking, kita pikirkanlah. Untuk apa? Untuk mencari root definition apa sih? Nah, kalau dari sini root definition adalah, ini saya simplifikasi ya. Mungkin sebenarnya kalau secara realnya itu lebih lebih kompleks, tapi ini saya simplifikasi. Tidak ada standarisasi data, kemudian ada isu validitas data. Nah, atas dasar root definition ini, maka di, di, dibangunlah model yang namanya konseptual model. Tetapi itu masih dalam otak kita, otak si inisiator itu perlu dievaluasi kita kembalikan ke realnya ya, kita kembalikan ke realnya kita kembali ke kita bandingkan lagi ke nomor dua apakah benar nih konseptual model yang kita pikirkan itu sesuai dengan persepsi atau harapan dari masing-masing pelaku yang sudah kita gambarkan dalam bentuk rich picture tadi oh, oke okay. ya udah benar, tapi yang ini masih masih enggak deh nggak kayak gini ya kita bisa sesuaikan ya. sehingga ini kunci dari SSM Solusi yang kita tawarkan itu adalah visible, selain itu memang implementatif bisa dilakukan, yang kedua, memang diinginkan. Ya. Memang diinginkan. Jangan kita itu membuat solusi atau Project data analitik kita propos solusi, maunya kita. nggak akan implementatif. Karena apa? Karena yang akan menggunakan solusi itu bukan hanya kita, tetapi para pelaku itu harus bisa menerima semua. Ya. Makanya harus visible dan bisa diterima secara budaya. Saya contohkan, Uh, yang saya lakukan di, di, tadi ya, di data itu, saya udah tahu, oke, okay, ini sebenarnya bisa loh, pakai text classification lah. ya Nanti akan saya uh, jelaskan juga tekniknya seperti apa. Tetapi kalau saya langsung kenalkan, tools-tools yang misalkan gitu ya, oh, text classification pakai NLP di Python dan sebagainya, bisa jadi resistensinya akan melangsung tinggi gitu ya. Teman-teman di data yang selama ini, nggak familiar dengan tools-tools itu, yang, yang karena memang biasa, Input manual, ngolah data di Excel. Maka waktu itu biar bisa ini diterima secara budaya, karena itu tadi ya, solusi itu jangan maunya kita, tetapi harus juga bisa diterima secara budaya oleh pelaku di sistem. Saya kenalkan pakai query deh. Jadi ini if-else saja sebenarnya, if-else aja sederhan apa, mungkin ada yang bilang if-else, itu kan sebenarnya AI paling ortodoks atau paling tradisional gitu ya. Sebenarnya kan if-else. Ya. If-else di query, Simpelnya sebenarnya jika mengandung kata pajak Maka masukkanlah ke 411 pajak daerah Cuman saya buat Korpus macam korpus pribadi gitu ya Untuk bisa memapping itu Untuk khusus data keuangan daerah tadi Keywordnya banyak banget, mungkin ada Lebih dari seribu, gitu ya. saya bikin korpus sendiri Tetapi nggak langsung pakai tools yang lain Pakai Excel, jadi di Query-nya kita embed ke Excel, Excel-nya dikoneksikan Ke database itu kan bisa Untuk apa? Biar mereka familiar, oh Excel ya pakainya Iya Excel kalau ini bisa otomatis Jadi mereka nggak resisten intinya bisa dibuktikan dulu bahwa itu bisa diotomasi, tidak perlu diinput data yang di SIKD, itu bisa diotomasi untuk biar bisa terklasifikasi secara otomatis. Karena sudah sudah menerima, oh iya ya bisa ya otomatis mereka udah enak, kemudian di continuous improvement tools Excel ini mentok loh kalau datanya banyak, loadingnya pasti akan bahkan mungkin akan ngehang karena Excel tidak bisa kuat ngehandle data yang gede-gede gitu ya. Maka pada saat itu karena udah ter, udah keenakan dengan otomatis, udah lupa capek-capek lupa, input itu udah dilupakan gitu ya. Maka akhirnya, eh coba yuk pakai tools yang lain. Maka, dikenalkanlah tools, tools yang lain. Jadi yang sampai sekarang kita pakai bahkan eh, kalau kami sih data pipeline-nya menggunakan tablu gitu ya. Karena memang lumayan efisien juga ternyata untuk, untuk menghandle data yang besar gitu ya. Pada saat sudah menggunakan skema ekstrak di tablu Hablu, kita juga belajar Python Udah udah mau, udah membuka diri dulu Karena apa? Tadi Di awal kita ada memanage perubahan itu Tidak langsung serta-merta kita kenalkan Biar mereka tidak kaget nah, Pada satu titik bahkan pada saat datanya Mas, Ko ini datanya beda ya Masih ada 10 pemda misalkan dari 500an pemda itu Masih beda nih dengan buku Saya tawarkan gitu ya Munggo, kamu boleh input manual gitu ya, Karena ini datanya masih beda Atau kamu telepon pemdanya suruh benerin datanya sehingga sama dengan buku yang dipilih oleh teman-teman waktu itu di tim saya adalah oke okay, enggak deh saya nggak mau input ulang saya telepon pemda aja biar benerin yang selama ini pemda itu dibiarkan kalau datanya salah sehingga mereka juga nggak tahu oh, kalau data saya juga dibiarin ini ada pembelajaran pak data bapak masih beda nih dengan buku tolong dibenerin ada pembelajaran di situ sehingga next step next pengirimannya pengiriman selanjutnya udah nggak salah lagi jadi kita ada ada sisi customer oriented juga ya. Nah, ini yang yang salah satu kita jawab itu ya. ada feedback ke Pemda bahkan kita sediakan tadi disampaikan setelah ini data udah disandarisasi bagus kita sediakan dashboard dalam bentuk, uh, dalam bentuk dashboard untuk apa untuk memberikan financial advice yang selama ini data itu seolah-olah satu arah nyampe DJPK di Pemda juga nggak ngerti ini data yang dia apain. ini kita kembalikan bahkan pengembalian atau feedbacknya itu bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk perbaikan pengelolaan keuangan di daerahnya ada advice advice perbaikan di situ. Jadi yang ini ada shifting mindset juga yang kita yang kita tuju gitu. Ya, yang selama ini Pemda itu menganggap menyampaikan data itu kewajiban, kepaksa karena kalau telat itu disangsi Ini bisa kita shifting menjadi kebutuhan. Karena Pemda merasa ada feedback, ada nilai tambah juga dengan mengirimkan data. Oh, kalau kita ngirim datanya tepat, bener, nanti ada feedback loh ke kita, maka kita kirim secara sukarela. Ini ini ada ada teori yang namanya nuts theory ya. -E, NUDG teori juga seperti itu kalau mau dihugling dia adalah membentuk sebuah lingkungan yang membuat orang itu secara sukarela mengikuti apa maunya kita Nah, ini cerita di awal proses uh, pembentukan project ini ya Nah ini ada sedikit rules yang saya dapat dari Twitter gitu ya sebenarnya jadi rule, rule number dari Google ini judulnya rules of machine learning tapi nomor satunya adalah jangan takut untuk memulai produk without machine learning. Jadi, jadi nggak harus machine learning. Karena apa tadi? Karena kalau kita mulai dari business understanding, gap analisisnya tepat, bisa jadi nggak melulu solusinya itu machine learning. Tapi kalau kita sudah dari awal saya mau machine learning, bisa jadi itu malah trap Ya, tidak sesuai dengan masalah, masalahnya malah diada-adain biar Biar kita bisa pakai mesiner. Tetapi, rule nomor 3nya pilihlah machine learning kalau sudah terlalu kompleks. Jadi sebenarnya kalau, kayak tadi ya, polanya masih ke, masih bisa nih di nalar pakai if-else misalkan gitu ya. Ya mending if-else itu yang kita tanam di mesin. Karena udah pasti akurasinya tinggi kalau if-else. Karena kita seperti mendikte mesin. Kita dikte mesinnya, eh kalau kamu nemu begini, lakukan ini. Kalau nemu begini, lakukan ini. Kalau polanya udah nggak bisa terbaca, barulah kita beralih ke mesin learning. Biar po, si mesin yang mencari polanya. Ya. Tapi ini ada juga sedikit, uh, sedikit tips gitu ya, atau trik bahkan gitu. ya Sebenarnya ini ya. Jadi jika ada problem, bikinlah dua, dua solusi. Ada yang pakai mesin learning, pakai deep learning dan sebagainya. Ada yang pakai tadi misalkan SQL query aja, if else misalkan tapi pada saat presentasi yang real jalankan adalah SQL, SQL query misalnya. Tapi pada saat presentasi ke pimpinan paparkanlah model-model deep learning dan sebagainya. Jadi itu bisa bisa dapat dua-duanya karena karena mesin learning kan sangat seksi, sangat fancy dan bisa jadi itu bisa menarik perhatian dari para pimpinan tetapi real work-nya gitu ya, real product-nya sebenarnya SQL query. Nah, ini latar belakang sebenarnya udah tadi kita uh, sampaikan ada ada isu standarisasi nomenklatur yang tadi kita pakai text classification sampai sekarang pun kita pakai if-else masih yang tadi kita bentuk corpusnya kita udah pernah pakai nlp dan sebagainya tetapi resource-nya ternyata terlalu gede akurasinya justru malah nggak dapet gitu ya jadi kita ya itu, itu tadi sebenarnya nggak harus melulu ke machine learning misalnya. nah ini ini juga masih ada beberapa uh, kinerja Pemda yang perlu ditingkatkan sehingga kita tadi ya, kita sampaikan adanya financial advice ya. nanti setelah ini ini arsitekturnya jadi data dari pemerintah PM, uh, dari Pemda itu nyampe ke kita sekarang ini masih ada dua skema ada yang interkoneksi ini berarti otomatis udah connect antara sistem di Pemda dengan sistem kami ya Pemda tidak perlu lagi ada effort untuk upload tapi ada sedikit pemda juga yang masih upload manual, ya. Tetapi bukan upload buku PDF, ya. Upload arsip data komputer cuman masih ada effort dari operator untuk mengupload, ya. Kemudian kita running, ada programming, kemudian kita masukkan ke data warehouse. Kemudian data warehouse ini selain ke dashboard Aifa tadi, ya, juga ada kita juga sekarang sudah otomatiskan alirannya dari teman-teman TI kami. Ini sangat keren, ya, di DJPK menurut kami sih. Ini tim IT-nya sudah bisa otomatis mengupdate di website DJPK. Jadi portal DJPK yang dulunya itu mungkin update nya tahunan, sekarang tiap hari sudah terupdate. Bisa dicek ya nanti di website DJPK juga. Itu bahkan sudah pernah di posting oleh Bu Menteri juga menggul, apa, melalui siapa itu ada influencer gitu ya, juga mention adanya portal data APBD sehingga masyarakat bisa memonitor sebenarnya APBD mereka itu realisasinya jadi apa. Ada juga ke dashboard untuk pimpinan mobile ya. Uh, untuk uh, para para pimpinan bahkan sudah dipakai juga oleh Pak Presiden untuk memonitor realisasi APBD. Ini contohnya saja ya. text classification, beragam banget. nomenklaturnya misalkan tema yang mau dicari lingkungan hidup ya udah kita udah bangun tuh korpus uh, yang keyword keyword terkait lingkungan hidup tuh apa saja. Nah ini ini contoh yang lain juga misalkan ini ada belanja pegawai belanja apa apa apa kita klasifikasikan ada PAD. PAD itu pendapatan asli daerah ya, TKDD itu transfer ke, ke daerah dan dana desa, sebenarnya. dan yang lain. Nah, uh, kemudian dashboardnya ini ya, ada, ada anomaly detection, ini pun rule-based banget sebenarnya, rule-based ya. Jadi kita ini pakai analisis trend, analisis baseline gitu ya, kemudian kita pakai boxplot untuk melihat apabila ada outlier gitu ya. Kemudian ini ada evaluasi, kita evaluasi secara year-on-year. PAD tahun ini, misalkan pajak hotel tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa, apakah naik atau turun, kalau naik berarti ekonomi sudah mulai membaik, gitu ya. itu bisa menjadi indikator uh, proksi dari kegiatan perekonomian. Ada juga di sini kita bikin word cloud untuk bisa melihat tema belanjanya itu kebanyakan menjadi kegiatan apa. Karena tadi nomenklaturnya itu sangat variatif nanti akan kelihatan sebenarnya gitu ya, oh ini lebih banyak untuk jalan misalkan, di kesehatan lebih banyak untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kita juga sediakan forecast biar Pemda manajemen kasnya lebih baik karena akan tahu oh ketiga bulan ke depan ya kira surplus atau defisit. Ya kalau surplus berarti ini bisa uh, bisa kita investasikan di instrumen yang apa yang resikonya rendah atau bahkan bisa untuk percepatan belanja. Jadi nggak perlu belanja-belanja itu numpuk di akhir tahun. Harapannya seperti itu. Kalau misalkan defisit berarti harus siap-siap nyari nyari uh, pembiayaan jangan pendek misalkan, harus menyiapkan uh, cash yang yang memadai. Ada juga terakhir uh, analisis pending priorities. Ini jadi ini berkah. Ini jadi uh, model ini juga fleksibel, gitu ya, mengikuti perkembangan kebutuhan yang awalnya cuma tiga. Ini tambah analisis spending prioritas, karena ada kebutuhan dari pemda seperti di selama pandemi ini ada kebijakan untuk realokasi dan refocusing Realokasi itu apa sih item yang bisa direalokasi selama ini ya mungkin tanpa dasar ya tadi ya, feeling aja udahlah terjadi dan sebagainya. Nah, spending priorities ini kita pakai AHAP ya, Analytical Hierarchy Process, maka kita bisa scoring tuh belanja mana yang sebenarnya less priority sehingga bisa direalokasi untuk penanganan Covid. Terakhir, semoga masih ada waktu. Oke, okay, so, <tuh>. sudah lewat uh, dua menit terakhir ini key success factors kalau di uh, kami ya leadership komitmen pimpinan itu udah kayak karcis jalan tol kalau kita udah dapet udah kayak nggak ada hambatan apapun tetapi bukan berarti ini given juga ya jadi kita harus usahakan untuk agar dapat komitmen pimpinan dengan cara apa buktikan dulu ya, buktikan dulu kayak kayak yang Project ini kita, ya saya pernah cerita sebelum saya rilis gitu ya ke teman-teman saya mau jog dulu tuh dari April sampai Desember 2019 di ruangan saya menyusun tadi itu korpus tadi ya, sampai sampai saya yakin ini bisa baru saya launching gitu ya baru habis itu uh, ikut uh, diikutkan lomba data analitik di Kemenku juga menang gitu ya juara dua sih juara dua tapi dari situ kebukti baru akhirnya dapat komitmen pimpinan jadi bisa jadi ini gak given dari awal gitu ya. change management ini sangat penting gitu ya karena ini uh, data analitik adalah sebuah proses perubah budaya salah satu contohnya tadi jangan sama, misalkan mau mengenalkan tools coba deh mereka tuh familiarnya dengan apa Excel ya Excel dulu baru nanti sedikit demi sedikit diperbaiki nyambung ke nomor 7 ya continuous improvement apalagi data analitis uh, sangat erat dengan teknologi yang sangat dinamis ketiga data manajemen ya sebenarnya mungkin bisa jadi permasalahan-permasalahan data analytics itu enggak enggak enggak sampai ke machine learning misalkan cukup membenarkan data manajemen gitu ya kemudian pakai SQL direlasikan gitu antar database maka untuk itu, itu pun mungkin sudah bisa dapat insight yang sangat banyak nah, infrastruktur udah pasti gitu ya kita butuh dukungan infrastruktur uh, untuk bisa ngerunning model gitu ya dan sebagainya kemudian nah kolaborasi mesin manusia dan mesin jadi jangan yang mungkin saya kurang sependapat dengan disrupsi misalkan gitu ya dengan adanya mesin learning atau AI sebenarnya ini tapi pendapat pribadi bisa jadi banyak yang tidak setuju juga Sebenarnya ya dikolaborasikan saja. Sebenarnya yang tetap punya kecerdasan kan adalah manusia. Mesin mesin itu nggak punya kecerdasan sebenarnya. Mereka punyanya kecepatan. Manusia cerdas tetapi lambat dan cepat capek. Pada saat sudah capek, error gitu ya. Error. Nah, ini kita bisa kolaborasikan kecerdasan kita dengan kecepatan mesin. Nomor 6, ini kalau terkait DA sangat penting ya, tadi, business understanding. Karena kalau kita langsung lompat ke tools, jadinya adalah masalahnya mengada-ada Ya, mengadakan oke. Okay. Uh, saya rasa cukup sekali lagi. Ini titipan dari manajer PR kami. Kami punya IG movdak Monggo, bisa dilihat di follow gitu ya, biar dapat kegiatan dari kami. movdak yang bisa diikuti secara umum. Ya, YouTube-nya nanti, acara-acara kami juga akan ada. Dan sekarang pun sudah banyak video-video kelas -video, uh, data maupun sharing session dari kami di YouTube. Uh, movdak terima kasih. Uh, saya kembalikan ke Mbak Ado. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap tadi menggunakan SSM itu intinya adalah yang pertama kita menemukan gap-nya uh, dulu kemudian mencari root cause dari permasalahan tersebut dan mencari konseptual solusinya terlebih dahulu yang yang mana kita harus menemukan titik antara solusi yang ini diadakan dan juga Uh, reality ya, jadi mungkin di sini kita bisa mengeberatkan bagaimana solusi tersebut tidak menemukan resistensi, jadi para pelakunya, para pengguna tidak tertumpu gitu. menarik banget, uh, mungkin uh, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan, jadi kita bisa langsung uh, menjawab pertanyaan mungkin dari operator bisa share pertanyaannya Atau mungkin uh, saya bisa langsung membacakan pertanyaan ini. Oh sudah? Oke. Okay. Pertanyaan pertama, mungkin kita langsung uh, dari yang urutan teratas, yaitu dari Dianto. Tidak adanya standarisasi membuat kualitas data tidak bisa dikontrol jika Modak uh, memiliki panjang untuk standarisasi data di instansi instans, maaf bisa dijelaskan bagaimana caranya dan yang terlibat data itu Oke, terima kasih. Uh, Mas Rianto ya. Jadi betul mas, sebenarnya kan itu gampang ini ngapain sih susah-susah standarisasi data pakai uh, if else dan sebagainya tadi gitu ya, bikin corpus. Bikin aja pemerintah pusat standar untuk PMDA gitu ya. Nah selama ini mas, selama ini itu standarisasi atau kalau di akuntansi gitu ya, itu namanya kan BAS ya, bagian akun standar atau chart of account lah. Nah, itu sudah ada, tapi itu pedoman ya, dan yang menyusun pedomannya, ini mungkin yang terlibat siapa saja, yang menyusun pedomannya itu adalah teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu sudah ada selama ini, uh, yang paling baru adalah Permendagri 90. Ya, Permendagri 90 Sebelumnya ada Permendagri 13, Permendagri 64 terkait uh, bagian akun standar ini. Uh, Sebelum permendaki 90 bunyinya itu pedoman pedoman gitu ya pedoman pengelolaan keuangan daerah misalkan permendaki 13 sehingga Pemda ber istilahnya apa ya ber, uh, beralibi dengan pedoman tadi kan pedoman boleh dong kita ikutin boleh-boleh juga enggak yang kedua ada nomenklatur kalau di bagian akun standarnya itu DST jadi misalkan akunnya lima ada DST jadi itu yang ditambah tambahin sendiri oleh Pemda itu yang menyebabkan. Nah, sembilan 90 tahun 2019 yang paling baru sebenarnya sudah mengarahkan agar Pemda ngikutin. DST-nya udah hilang, kata-kata pedomannya juga hilang, jadi langsung kodifikasi dan klasifikasi gitu ya kalau nggak salah judulnya. Dengan harapan apa Pemda bisa lebih tersandar. Tetapi realitanya bahkan di 2021 ini datanya masih belum juga gitu, masih sangat variatif. Uh, itu sih jadi dan kami sedang menyusun ya kalau di Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri uh, kita susun yang selama ini di, di peraturan menteri gitu ya kita naikkan mau ke peraturan pemerintah tentang bagan akun standar untuk daerah harapannya dengan ada itu ya udah data yang masuk ke kami standar dan itu bisa di bisa diolah ataupun bisa dianalisis atau dikonsolidasikan ya ini karena memang datanya juga akan kita support untuk penyusunan GFS ya. ya. Laporan statistik pemerintahan itu uh, di level nasionalnya. Jadi mengkonsolidasikan antara laporan keuangan pemerintah pusat dengan uh, pemerintah daerah. Itu sih uh, masih dalam proses. Tapi betul, uh, sebenarnya gampangnya itu ya bikin standar. Tetapi ternyata tidak semudah itu realitanya gitu ya. Sudah ada standar selama ini. Tetapi teman-teman Pemda ya tadi ya sistemnya beda-beda gitu ya. Kemudian uh, mereka yang merasa merasa punya karakteristik masing-masing. Kita kan nggak bisa dong disamakan dengan pemda yang lain karena kita punya kekhususan misalkan kita punya uh, prioritas kepala daerah janji-janji kepala daerah yang perlu diterjemahkan dalam belanja-belanja itu yang mungkin khusus sangat khas gitu ya sehingga bisa beda itu sih mas jadi mungkin oke banyak ya itu ya, ya pada saat pada saat bekerja dengan data itu sangat jarang bisa ditemukan kondisi ideal gitu ya. mungkin teman-teman yang udah sering ngoprek-ngoprek data, jarang, jarang banget tuh dapat data bersih gitu ya. Itu akan sangat jarang. Mungkin gitu ya Mbak Ade Ya, betul. Jadi data-data yang terpandar itu mungkin hanya ada di kecil kali ya Mas ya. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> okay. uh, jadi jawabannya sudah ada, namun memang proses, uh, membutuhkan prosesnya. Atau jangan-jangan dari data-data yang tidak data terpandar tadi, kita bisa analisis dan temukan lagi root cause-nya ya, Mas. Apa aja yang membuat sahabat dunia itu bisa mengikuti standar yang ada, mungkin ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, okay. mungkin bisa ke Adrianto. Nah, Kalau APBD bisa dibagikan kata Kira-kira apa yang bisa dianalisis dari data APBN, ya minggu APBN merupakan kebukan data, harusnya bisa dioptimalkan. Oke, ini pertanyaannya nyebrang ke data APBN ya. Kalau APBD, tahun ini sebenarnya awal tahun itu udah ada lomba bedah data APBD ya. Awal apa pertama banget yang kita inisiasi yang selama ini mungkin belum pernah ya, kita buka itu data APBD, Juara tiganya juga dari teman-teman Ikra kalau nggak salah, Mas saya lupa Mas, Mas siapa tuh Mbak Adov ya saya lupa itu juara tiga juga membedah APBD. Jadi memang kita data APBD ini kita kita publish seluas-luasnya, setransparan mungkin karena memang ini adalah data masyarakat. Nah kalau APBN gimana? Kalau mungkin APBD tadi dibandingkan per provinsi APBN gimana? Analisis analisis apa dari data APBN? Jadi sebenarnya di kalau mungkin eh, Pak Adrianto ya, Adrianto itu dan teman-teman semua bisa apa, mengikuti YouTube-nya Kementerian Keuangan. Itu tiap bulan Bu Menteri itu memberikan press release ya dalam tajuk APBN kita, APBN kinerja dan data di situ banyak mas analisis-analisis dari APBN itu kinerjanya seperti apa ya itu itu itu ter, tersedia di situ. Memang memang nya ya masih di serapan gitu ya, serapan belanjanya gimana dibandingkan anggaran dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini udah banyak tematik apa analisis-analisis tematik ya. Misalkan tema kesehatan, kemudian ada tema pendidikan seperti apa dan sebagainya gitu. Itu itu mungkin nanti bisa di itu tiap bulan tiap bulan itu Bu, Bu Menteri Bu Menteri Keuangan itu melakukan press release namanya APBN kita ya kinerja dan data. Benar betul mengingat APBD ini temukan data APBN tembukan data ini juga sesuai dengan Uh, Bu Menteri ya, itu selalu bilang kita duduk di atas tumpukan data. Apa mau didudukin terus itu ya atau mau dianalisis lebih lanjut sehingga bisa memberikan insight ya. Makanya cup terakhir kemarin juga kita kita teman-teman uh, di CTO sih bekerja sama dengan berkolaborasi dengan MoDA gitu ya. CTO itu pusatnya orang-orang yang memang ditugaskan untuk mentransformasi gitu ya, mentransformasi, bikin-bikin inisiatif-inisiatif baru inovasi gitu ya. Itu kita bikin kemen-Q hackathon untuk apa? Untuk bisa dapat masukan-masukan gitu ya, masukan-masukan dari uh, para teman-teman, uh, memang kemarin memang masih dikhususkan untuk ASN ya, tetapi mungkin kedepannya bisa kita buka untuk umum gitu ya, sehingga ide-ide uh, dari masyarakat yang mungkin gitu ya, dari kacamata birokratif itu selama ini nggak pernah terpikirkan bisa, bisa muncul Mungkin itu sih uh, Mbak Adoh dan Mas Andrianto semoga menjawab. Oh, Oke, okay. uh, terima kasih Mas Udin. Uh, mungkin kita bisa langsung move ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, okay. uh, uh, uh, uh. mungkin, uh, nah, okay. ini pertanyaan paling atas sepertinya ada direspon dengan pertanyaan yang tadi. Jadi, kita bisa langsung ke pertanyaan ke banyak hal bijak, ya. Apakah isi tadi bisa menganalisis penggunaan anggaran berdasarkan pengeluaran tertentu? Eh, yang berikutnya mana? Kalau pertanyaan yang berikutnya. Apakah SIKD bisa menganalisis penggunaan keuangan berdasarkan pengelompokan tertentu, misalnya berdasarkan RPJMN, SBPS, atau RPJBD? Oke, okay, uh, SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah itu datanya sebenarnya sangat detail ya, dan kita bisa analisis tadi pengelompokan tertentu atau istilahnya tematik ya. Contohnya dari teman-teman BKF, Badan Kebijakan Fiskal itu ada. Uh, ada proyek untuk regional climate budget tagging, ya. untuk penandaan uh, anggaran iklim di APBD itu bisa. Ya. Tinggal tadi kita susun aja tuh korpus terkait uh, terkait uh, apa iklim kira-kira itu keywordnya keywordnya itu apa -apa Kemudian kita akan cari tuh dari dari tadi ya, ataupun dari detil dari akunnya, akun sampai akun rincinya gitu ya, ya mana mana mana yang memang menyangkut uh, ke uh, ke apa, uh, climate budget tadi. Jadi kita bisa bisa itu, atau bahkan ini yang pernah saya ingat gitu ya, ada uh, kebutuhan untuk analisis belanja ketahanan pangan terkait gula gitu ya, itu pun bisa dicari, gitu ya. itu bisa dicari berapa anggaran terkait ketahanan pangan khususnya itu yang menyangkut dengan gula atau kemarin juga dari teman-teman di JPPR ya dijen uh, pem, pembiayaan dan pengelolaan risiko ya di Kemenkeu juga ada, ada program uh, hibah atau donor gitu ya dari dari uh, lembaga luar negeri terkait malaria terkait malaria jadi tapi yang disyaratkan adalah kita butuh adanya data komitmen dari anggaran APBD terkait penanganan malaria. Nah itu kontak ke kami ada nggak mas? Nah kita juga bisa sediakan gitu ya kita cari dari datanya terkait malaria dan itu tersedia kita setor kita support akhirnya cair. Nah, jadi kalau terkait nah ini mungkin itu SDGs ya SDGs mungkin banyak, banyak terkait itu terkait kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan itu bisa di kita analisis teksnya gitu ya sehingga kita bisa dapatkan belanja belanja tematik. Di APBD-nya, kalau terkait e, ke RPJMN atau RPJMD, ini berarti kan ini e, yang nanya pasti tahu birokrasi gitu ya. Jadi, tahu RPJMN, RPJMD gitu. itu kan di ranah perencanaan sebenarnya ya. Perencanaan lima tahunan, kalau RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah. Nah, bagaimana bisa meng, me, mengelingkan gitu ya antara pelaksanaan APBD yang tahunan dengan perencanaan jangka menengahnya? Ini yang memang agak masih challenge juga mas, karena memang kalau secara probis maupun sistem di Pemda, itu antara perencanaan dengan <tuh> penganggaran, penga perencanaan mungkin gimana ya bahasa ya biar tidak terlalu uh, birokratik buat pra. Perencanaan itu kan merencanakan ini kegiatannya mau ngapain aja untuk misalkan tadi ya ada target penurunan stunting lah misalnya. Maka akan dirinci itu program kegiatannya. Nah penganggaran itu pas sudah bicara duitnya untuk mendukung rencana program-program penurunan stunting itu anggarannya mau berapa aja di kegiatan mana, institusi atau dinasnya siapa yang dapat itu sudah diperkenalkan penganggaran. Probis ini itu masih belum sepenuhnya integrated. Mungkin udah ada beberapa yang integrated tetapi ada juga yang belum integrated sehingga untuk mengelinkan ke RPJMD yang masih sama-sama daerah pun agak susah. Gitu ya. Apalagi ke RPJMN yang ada di pemerintah pusat. Idealnya memang apa yang direncanakan di pemerintah pusat itu inline, gitu ya dengan apa yang direncanakan di pemerintah pemerintah daerah. Tetapi challenge-nya yang pertama adalah nomenklatur, nomenklatur kegiatannya yang tadi itu berbeda banget. Antar Pemda variatif, Pemda dengan pemerintah pusat juga standarnya berbeda, gitu ya. Sehingga untuk aligningnya itu agak susah. Kemudian yang kedua bisa jadi ya tadi ada ciri khas tertentu dari masing-masing pemerintah daerah, masing-masing Pemda itu punya tadi misalkan untuk janji uh, politik dari kepala daerah gitu ya, janji politik itu kan juga harus di, memang itu secara secara Uh, legal memang sah gitu dan itu ya harus dipenuhi namanya jadi politik jadi bisa jadi ya itu tadi alignmentnya agak susah tapi kalau untuk pengelompokan tertentu yang tematik sih itu bisa semoga menjawab silahkan Mbakdo oke okay, makanya kan panjang nih tempatnya kalau jangan Mbakdo iya. <laughs> tadi takutnya malah terlalu ke ini Ma, ke, ke pemerintahan <laughs> iya iya iya cuma kau boleh tahu nggak aku jadi apa juga nih Uh, untuk rencanaan darat itu berarti komponen pembentuknya RPJMN, RPJMD atau bukan? Bukan ya berarti ya? Idealnya seperti itu Mbak. Idealnya ya. Idealnya uh. alur-alur-alurnya adalah ada RPJP itu jangka panjang, kemudian akan di break menjadi RPJMD 5 tahunan lah misalnya. Itu sesuai dengan masa masa kepala daerah masa masa bekerjanya kepala daerah 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun kenapa ada RPJP ya biar antar kepala daerah itu nyambung sebenarnya gitu ya. kenapa ada RPJM yang 5 tahunan agar antar APBD, APBD itu kan tahunan APBD tahun 1 sampai 5 itu nyambung itu seharusnya gitu, di break down di break down, di break cuman memang secara implementasi tidak seideal itu sih tidak CDL, itu karena memang secara sistem gitu ya, secara sistem pun masih belum integrated. Ada yang pemda sudah integrated, ada gitu ya. Jadi dari perencanaan sampai pelaporan gitu ya, perencanaan kemudian dianggarin, dilaksanakan, direalisasikan sampai dilaporkan itu integrated. Tapi ada juga yang belum. gitu Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Ini knowledge baru mas soalnya. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga sebelumnya lebih familiar sama data-data kayak data-data podcasting salas, selenasi, ABCD, hmm. yang lihat dengan DS banget ya. Ini kan mungkin uh, knowledge baru ya untuk teman-teman yang ada di sini terutama aku juga. Jadi hmm. ya, ya mumpung ada Mas uh, arif kita gali nih, kita gali di dalam gitu. Oh, enggak, Pak. <coughs> Kalau mau magang di DCPK kan juga boleh, Pak. Oh, gitu. Udah sering ada, ya bukan sering sih, banyak yang mahasiswa-mahasiswa begitu gitu ya, magang ya kita open sih kalau DJPK gitu ya. Iya ya ya ya, bagus nih. Iya, uh, aku juga kalau bar ingat nih kalau di DJPK itu buka lowongan magang ya teman-teman. Jadi yang kalau fresh grad gimana Mas? Ya bi uh, bisa nanti coba kontak aja ke cuman ini sebenarnya di unit SDM sih. Kontak aja ke call center DJPK ya di 150420 150420. 150420. Tanya aja bisa nggak ngajuin magang gitu sih. Oke, hmm, oke, okay, okay. menarik-menarik. Uh, dan kebayang juga ya, kalau misalnya data itu dari uh, apa ya dari mulai rencana anggaran aja, udah terdokumentasi dengan baik, kemudian realisasinya seperti apa, di audit, hasil pelaporannya seperti apa, itu sudah rapian tuh kan. Kayaknya banyak hal yang bisa kita lihat, banyak masalah hmm. yang ditemukan, dan banyak solusi yang mungkin bisa kita dapetin ya dari sini. Yeah. banget sebenarnya kalau kayak gitu ya maksudnya. Iya. Yeah. Ya, itu tadi. Kalau data manajemennya bagus, bahkan kita bisa memonitor di sepanjang tahun, gitu. Jadi, nggak harus nunggu akhir tahun gitu ya, diperiksa BPK dulu, baru kita ketahuan tuh. Bahkan selama ya ini yang sedang dibangun juga tadi yang kami uh, di alur data interkoneksi itu kan sebenarnya dia update harian. Untuk apa? Karena memang ini untuk menjawab kebutuhan dari Bu Menteri gitu. Dulunya itu tahunan, tahunan. Kok tahunan sih, maju bulanan deh kita bisa monitor datanya bulanan. Udah bulanan masih kurang puas juga harian mau. Jadi ya udah itu tadi tadi itu kita sedang bangun interkoneksi ya di tim IT DJPK. Sehingga kita misalkan melihat realisasi hari ini ya itu adalah realisasi yang terjadi di Pemda hari ini juga gitu sih. Hmm. Dan mungkin kalau um, sudah berjalan harian itu juga bisa jadi polusi dari cuma error-cuman error ketika menginput data. Betul, betul. Itu yang sedang kita, apa itu salah satu uh, pertimbangan kita juga kenapa diotomasi langsung interkoneksi dengan sistem. Karena kalau masih ada campur tangan manusia operator mengupload, kadang ya pada saat mengupload salah, salah olah dan sebagainya itu sih yang memang kita maunya. Uh, untuk meningkatkan sekaligus, jadi di sisi pertama kita membuat tadi ya, Nuts Theory itu membuat lingkungan yang secara tidak langsung bikin Pemda menyampaikan data, dengan cara apa? Ya nggak perlu upload lagi, koneksikan langsung aja. Yang kedua adalah tadi, kita ingin meningkatkan validitas data dengan cara apa? Dengan cara mengkoneksikan langsung dengan apa yang ditransaksikan, atau istilahnya adalah data transaksionalnya yang ada di pemdanya yang kita tarik, gitu. bukan reportnya. Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Tadi saya baru mau bilang, itu dengan sendirinya berarti juga menyelesaikan masalah validasi data tadi kan ya? Seharusnya nah, Mbak Adho, secara ideal seperti itu. Tetapi di lapangan tidak semulus itu. Jadi ada aja anomali, padahal udah connect ke database ternyata databasenya nya misalkan lagi maintenance. Atau ternyata ada hal-hal lain gitu ya, yang yang sedang error terjadi di data transaksinya ya, akhirnya masuk ke kita juga. Jadi banyak prasarana ternyata yang jadi kalau bayangan kita gitu ya, secara teori, wah ini bisa. Tapi pada saat, percayalah gitu ya, pada saat bekerja di lapangan, itu hanya teori. Terus jangan-jangan masukin di laku juga karena ada masalah ini nih. <tuk> <tuk> Oke, ini nggak akan selesai kalau kita bahas terus-terusan di masalah ini. Oke, kita mau ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, tuh juga pertanyaan pertama tadi yang udah kita skip. Uh, Setelah AIFA ini cukup setrain untuk continuous improvement berikutnya, kemana lagi AIFA akan dikembangkan? Apakah bisa dihubungkan dengan instansi pemerintahan lain? Oke, okay. uh, improvement yang paling dekat yang udah jadi PR dari Pak Pak pembina ya, Pak pembina MoFDAP Pak Sahli sebenarnya melalui CTO adalah tahun depan mau di, diintegrasikan dengan uh, analisis harmonisasi belanja pusat dan daerah. Apa sih maksudnya gitu ya? Karena ini misalkan ya. Ini contoh biar mungkin ke gambar agak gampang. Ada lokus A. Atau Mbak Ado kan rumahnya di ini ya, Sumatera Barat ya. Kecamatannya apa tuh Mbak Ado? Kecamatan apa Mbak? Kecamatan? Uh, saya, saya di uh, Lubuk Begalung. Nah, Lubuk Begalung misalkan gitu ya. Ada proyek bangun jalan. Satu APBN bikin jalan juga di lubuk Begalung, di titik yang sama lah. Contohnya ekstrimnya seperti itu ya. APBD juga numpuk-numpuk selama ini tuh ada yang seperti itu gitu. Itu itu bisa jadi terjadi. Itu yang sedang di PR kan. Ini harus diharmonisasi dong. Jadi kalau misalkan uh, APBN udah bikin kegiatan bangun jalan di titik itu, ya Pemdanya jangan bangun jalan juga. Tetapi misalkan nggak harus bangun jalan, oh ya udah di situ udah kita pindah tempat bisa bisa jadi tetap di lokus yang itu yang sama tetapi jalan itu kan nggak cuma butuh aspal butuh saliran saluran apa untuk apa sih itu istilahnya pengairan di pinggir jalan agar dia nggak cepat rusak jadi kan kalau ada hujan nggak mengenang karena masuk ke saluran pembuangan air itu sehingga nggak cepat rusak atau butuh penerangan jadi disinergikan lah intinya nah ini ini yang sedang dicalonsi juga gitu ya tahun depan Begini ya, gitu. Ini uh, yang yang akan di. Jadi intinya, tetapi konsep AIFA ini adalah uh, konsep yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi dari misalkan ada empat modul. Oh, yang tadi analisis prioritas misalnya, udah nggak butuh lagi tahun depan udah nggak ada kebutuhan realokasi. Contohnya misalkan udah nggak ada pandeminya kita drop, kita ganti apa yang sedang dibutuhkan itu Atau misalkan nggak di drop tapi ditambahkan modul. Nah, kemudian apakah bisa dihubungan dengan instansi pemerintah lain? Ini sebenarnya kan cita-cita besarnya satu data Indonesia ya, Mas Anonymous. Ya. Jadi, Kementerian Keuangan sebagai pembina data keuangan. Tetapi di, di, di sisi lain kan ada data-data lain. Capaian output kalau di SIKD itu kan adalah data-data keuangan. Kegiatan ini sudah terrealisasi sekian miliar rupiah. Tetapi jadi berapa panjang jalan, jadi berapa ruang kelas bisa jadi itu datanya adanya di kementerian-kementerian misalkan kementerian pendidikan ya. ada datanya tuh oh ini belanjanya di daerah udah jadi sekian ruang kelas atau di sana ada bahkan bisa ke analisis kebutuhan misalkan ada kebutuhan sekian pembangunan ruang. kalau itu bisa dikoneksikan itu sangat bagus itu ya itu kan sebenarnya cita-cita dari satu data Indonesia tetapi sementara sih selama ini yang yang yang karena kita pengennya juga kita kita dapat ya data-data yang non-keuangannya gitu ya, non-keuangannya secara tata sistem juga tetapi sambil menunggu itu kita dapat tapi kita give dululah ini data udah ada yang keuangan misalkan kayak contohnya teman-teman BPS butuh berapa sih belanja daerah untuk apa? untuk rilis teman-teman BPS PDRB triwulanan itu sudah da, sudah minta ke kami harapannya nanti teman-teman BPS udah gak perlu lagi minta ke Pemda ya udah gak perlu lagi minta sendiri ke Pemda karena kalau masih masing-masing minta data yang sama kasihan Kasian kasihan ya, jadi di ngirim data yang sama tetapi ke instansi yang berbeda-beda dengan format masing-masing. Itu itu sangat tidak efisien. Ini harapannya adalah untuk efisiensi birokrasi dan yang kedua, nggak ada perbedaan data lagi. Kalau ada butuh data keuangan daerah ya cuma ini, tidak ada lagi versi BPS, versi Kementerian Keuangan dan sebagainya. Contoh lain Kementerian Kesehatan juga dalam menyusun National Health Account gitu ya, Ya, semacam apa sih nasional? account itu mungkin kayak neraca kesehatan gitu ya. Mereka butuh belanja kesehatan di, di Pemda juga udah mintanya ke kami. Tidak lagi meminta langsung ke daerah. Kementerian Pendidikan dalam mengevaluasi belanja pendidikan di masing-masing daerah juga uh, memintanya ke kami gitu ya. Jadi harapannya tadi, udah nggak perlu lagi merepotkan Pemda. Ini udah ada datanya di sini, monggo dimanfaatkan. Harapannya kita udah kasih. Sebenarnya kita juga pengen kalau ada data-data output tadi ya capaian-capaian fisik yang non keuangannya atau mungkin data-data indikator-indikator di teman-teman BPS kita gitu ya, juga bisa dapat gitu. itu sih mungkin uh, harapan kedepannya ya coba memang, memang ini potensi PR yang sangat besar. Oke gitu. eh, mungkin kita perlu implementasi teori juga mas. <laughs> nah itu, itu itu itu karena kalau menurut saya itu teori yang sangat bagus gitu ya sangat uh, pendekatannya dia bukan hard control gitu ya mengontrol dengan sanksi dengan apa tapi dari sisi soft control gimana sih orang bisa secara sukarela gitu ya mau ngikutin apa mungnya kita wah itu seni banget sih sebenarnya yang aku uh, ingat dari live nya mas uh, hari kemarin adalah membuat mereka butuh dengan sendirinya nah betul yeah. betul ya yeah. ya yeah. yeah. yeah, makanya kita jangan apa kalau kayak misalkan udah lah uh, biar merasa emang enak gitu ya udah yang selama ini mungkin terlalu birokratis minta data dan sebagainya susah misalkan gitu ya udah kita sekarang udah sangat bahkan di website pun udah bisa diakses gitu ya sekarang jadi tapi mungkin memang kalau yang detil-detil banget ya memang belum lah karena memang kan kita harus mempertimbangkan masalah tampilan juga enggak enggak elok juga kalau di website itu kan data sedetail mungkin ditunjukkan semua tapi bukan berarti nggak bisa mahasiswa peneliti-peneliti akademisi itu sangat sering gitu ya minta via PPID ya istilahnya kalau di kami ada ada layanan PPID nanti ya pasti akan kita sampaikan karena memang ibu data esik esik ada adalah untuk collecting data Pemda dengan tujuan untuk disampaikan atau diinformasikan ke masyarakat jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kami menghold data tersebut itu bukan data DJPK bukan data Kementerian Keuangan tapi itu datanya Indonesia ya, monggo di kalau semakin banyak yang make Semakin banyak analisis, semakin banyak manfaat yang akan bisa dirasakan. Mungkin itu sih prinsip kami gitu. Menarik banget, Mas Budi. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, bisa jadi trigger lah untuk instansi-instansi pemerintah lainnya, supaya bisa mulai uh, ini ya uh, data-driven. -in. Dan kebayangnya sih, ya indah sekali dunia kalau seandainya satu data itu udah Iya. Oke, okay, satu pertanyaan terakhir. Mungkin kita buka kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini untuk open mic. Boleh, kalau... ya. uh, tidak ada pertanyaan yang salah, ya, teman-teman. Di sini sifatnya uh, kita diskusi, jadi apapun pertanyaannya, pertanyaannya benar dan tidak akan pergi sama-sama. Bahkan ada yang resin itu, Mbak Adoh, Pak Syahmin Ya, halo malam Mas, malam Pak Sahmin, Mas atau Pak? Ya, <laughs> sama aja sih. eh <laughs> uh, tunggu Pak. Ini menyambung pertanyaan mengenai apa namanya APBD. Tadi saya yang nanya sih mengenai pengelompokan data berdasarkan APBD, SDJ, serpjm, oh, dan segala macamnya itu. Uh, beberapa tahun yang lalu timnya saya itu sempat bantu beberapa provinsi, kabupaten, kota itu untuk analisis. Uh, PBD terkait dengan penggunaan anggaran untuk janji politik hmm, Nah itu yang eh, tadi kebetulan udah disinggung sedikit hmm. eh, pertanyaannya pada masa itu memang sebenarnya sederhana sih, kalau saya punya tiga visi misi kepala daerah berapa sih uang yang sudah saya habiskan supaya janji-janji saya itu terpenuhi begitu pada masa yeah. itu gitu. e, cuma pada masa itu karena masih dilakukan secara manual sekitar saya tim saya itu kerjanya sekitar 2012 sampai 2018 yeah, yeah. E, jadi masih beberapa daerah itu masih sangat manual jadi kami pakai pdf dieksporkan ke excel baru dianalisis lagi Hmm. Uh, saya cuma mau usul aja sih, walaupun sekarang udah nggak nanganin itu lagi. <laughs> Kalau memang itu bisa dibuat agak sedikit fleksibel untuk ke uh, daerah. Jadi mereka selain bisa memasukkan itu sesuai dengan nomenklatur yang tadi sudah disebutkan, ada satu atau dua kolom pilihan untuk uh, RPJMD-nya mereka atau untuk visi-misi kepala daerah tersebut. Jadi mereka bisa langsung filter atau bisa sort okay, uh, okay. Okay. Berdasarkan itu Terima kasih Pak Oke, okay, terima kasih Ini uh, kalau pertanyaan dari expert yang paham proses bisnis Seperti ini Mbak Ados Tapi semoga tidak terlalu teknis Nanti penjelasan untuk teman-teman semua Jadi itu yang sedang Itu cocok banget Mas uh, Sahmin ya Yang sedang kami pikirkan Mas sekarang Jadi ada flexibility tadi Jadi misalkan tematik selama, selama ini kan Kayak misalkan tadi dan adanya pdf, pdf diekspor ke excel, kemudian dicari gitu ya. Mungkin paling yang saya kebayang by keyword, by keyword gitu ya, yang, yang relate dengan visi-misi. Nah, yang sedang kami pikirkan di di DJPK sekarang adalah flexibility itu dalam bentuk tagging, Mas Ahmen. Ya, jadi misalkan tadi ya, oh ini ada tagging yang ini adalah pencapaian atau pemenuhan visi-misi kepala daerah, jadi ada tagging. Kemudian misalkan ada kebutuhan untuk stunting, ada tagging stunting. Jadi nanti itu yang akan menjadi flag atau identifikasi kita gitu ya. Padahal saat ada tagging itu tinggal filter tadi yang dibicarakan oleh yang disampaikan Mas Yamin. Cuman itu memang masih masih kami proses ya, masih mungkin bah, baru baru konsep gitu Mas, belum belum. Karena secara sistem tidak ada tagging itu Mas. Jadi yang ada ya akun itu tadi yang yang mungkin lebih strict gitu ya. atau adanya akun ini. Nah sebenarnya yang kita pengen ada, ada segmen tagging. Sehingga bisa fleksibel. Akunnya mau apapun, tetapi bisa di-take ke perubahan iklim, gitu ya, ke stunting, dan sebagainya. Itu sih mungkin Mas Syamin gitu ya, maksudnya ya? Iya, uh, menarik juga sih. Terus satu lagi yang sering jadi temuan pada masa itu, jadi ada kayak honor di atas honor, Mas. jadi Gimana tuh, Mas? Uh, PNS itu kan kasarnya udah digaji lah, gitu kan. Mm -hmm. uh, nah, ada... Beberapa mata anggaran ketika itu, eh, kayak misalnya buat seminar gitu. Itu jadi si eh, anggota panitianya juga mendapat honor di luar gajinya mereka, di luar tukin, di luar gaji resmi, segala macam. Dan panitianya itu ya PNS juga, menggunakan hmm. jam kerjanya mereka juga. yang hmm. Ya saya maklum itu bukan hmm. bukan apa namanya desk-nya mereka gitu kan, hmm. bagi beberapa orang bisa meng berkilah begitu, hmm. Hmm. tapi itu jadinya kan eh, temuannya kayak misalnya APBD, APBN itu kan dua puluh untuk pendidikan gitu, hmm. kalau ditambah ah, lagi 20% itu justru lebih banyak untuk honornya daripada untuk penggunaan secara teknis pendidikannya itu gitu, mm -hmm. honor honor panitia lah, honor pembicara lah, honor inilah, honor itulah begitu. Mm -hmm. Nah itu kira-kira bisa nggak atau ada nggak um, cara untuk mengidentifikasi honor di atas honor itu mas? Oke, kalau honor itu ada akunnya malah mas sahmin. jadi udah akan bisa langsung di ditarik gitu istilahnya. Ada akun honor mas, jadi tinggal kita tadi cuman challenge-nya memang standarisasi akun tadi karena variatif gitu ya tapi gampangnya ya kita akan mencari keyword honor itu udah, udah akan ketemu gitu sih mas itu kalau honor beda dengan tadi ya kalau visi misi memang nggak ada di akun nggak ada akun khusus pemenuhan visi misi itu nggak ada tuh tapi kalau honor ada akunnya jadi mungkin lebih lebih mudah untuk diidentifikasi sih mas oh gitu oke oke gitu. ya makasih sama-sama mas Sahmin Iya, yeah, keren sekali. Itu uh, pertanyaan sekali cerhata nih teh. Kerjaan lama eh. <laughs> Jadi, deh, lagi, mungkin ini yang terakhir banget setelah ini mungkin kalau ada yang request mau mau kita tidak bisa lanjutkan karena kita sudah lewat 15 menit. Hmm. Untuk mungkin Mas uh, Andrianto bisa langsung open mic, silakan. Baik, uh, terima kasih, Mbak Ado. Apakah suara saya terdengar, Mas Arief? Terdengar, Mas Andri. Tadi di Slido juga ada Nimas Andrianto kan? Ya saya nih Mas. <laughs> Jadi mau mau konfirmasi aja Mas. Iya. Kan, uh, ya saya saya sama Mas Arief sama, beda direktorat aja. Hah? Saya di saya di penyusunan APBN Mas. Oh oke okay, Mas. <laughs> Teman DJA nih. Mas. <laughs> Jadi gini Mas. Oh, Aku beneran maaf, suaranya. Oh iya. Tidak sih, kalau di saya clear sih. Sorry. Oh, suaranya clear ya? Agak kecil. Ya. Kayak. Oke okay, baik jadi gini hmm. saya itu kan di direktorat penyusunan APBN Direktorat jenderal anggaran mas ya yeah. dan saya lah yang pegang data buku saku APBN yang mana itu berarti data yeah. APBN dari tahun 87 sampai sekarang gitu ya. Nah <tap> tadi yang saya tanya itu ini mas lebih ke APBN itu kan angka gelondongan paling gede gitu ya. Mm -hmm. Maksud saya ketika kita ngomongin angka itu Jatuhnya cuma ada time series, nggak ada data kayak misal geolocation atau hmm. atau, uh, atau dirinci per kalau nanti dirinci lebih detail lagi ke bawah nanti itu masuk ranahnya DJPK. Misal kita ngomongin TKADD gitu ya. Geng, geng, geng. <laughs> jadi nah, bingung mau kemana analisisnya gitu ya. Nah betul. Jadi mau kemana? Misal kita ngomongin kayak pajak uh, atau penerimaan negara bukan pajak itu nanti masuk ke direktorat TNBP yang mana itu uh, lebih teknis lagi gitu kan ya. Nah, hmm. jadi saya tuh bingung ketika saya pegang data saya beneran relate dengan apa yang dibilang Bu Menkyu gitu loh. saya itu kayak tidur di atas temukan data gitu ya <laughs> jadi saya, saya ini agak bingung mas dengan memanfaatkan data APBN ini harusnya diapakan ya selain time series, kalau yang mas Arif bilang kita ngomongin uh, data dari itu ya APBN kita gitu ya itu kan penyerapan untuk realisasi yeah. belanja pemerintah yang yeah. itu per bulan gitu tapi other than that, yang data tahunan ini saya juga agak bingung mas. Kira-kira ada ide nggak mas itu di apa? <laughs> Aduh ini kalau ditanya ide, takutnya nanti saya jadi sok tahu dan yang kedua karena tadi mas sebenarnya harus saya harus harus me melalui bisnis understanding dulu. Yang sebenarnya Betul. saya belum punya kapabilitas tuh di data-data APBN ya. Saya belum lihat elemen datanya apa saja dan sebagainya. Jadi tapi sebenarnya Bayangan saya nih, Mas, tapi kalau ini sih harapan ke depan ya tadi ya, kalau itu bisa dilingkan, Mas, uh, Mas Andri ya, antara APBN dengan APBD itu akan sangat keren gitu ya. Bah, misalkan gitu ya, APBN itu kan sebenarnya kayak belanja KL, itu kan ada yang lokasinya di daerah kan ya, Mas Andri. Betul. Cuman kayaknya informasi lokus itu belum ada ya di ya, APBN gitu ya. Di APBN itu ngomonginnya udah belanja, bukan perkelahi lagi, Mas. Udah ngomongin belanja pegawai dalam satu, hmm. satu, satu ini gitu ya, belanja modal gitu belajar ya. Nah itu kan ang satu angka gelondongan gede. Ya. <gitu nah itu, itu yang pun. yang kayaknya ini kalau nggak nggak salah gitu ya lagi mau di kita susun khas di, di tahun depan karena yang udah udah udah diusulkan oleh Pak Sahliopi gitu ya Pak Sudarto ya. itu ini diharmonisasi Nah gimana kalau kita mengharmonisasi kalau data lokus itu nggak ada kemungkinan itu akan menjadi perhatian juga. N nanti kalau udah ada data lokus akan mungkin akan lebih banyak kreasi yang bisa dilakukan ya oleh Mas Andri Mas Andri ya. itu kalau se kalau sekarang betul time series terus apa lagi ya misalkan tapi mungkin bisa juga Mas ini ide ya tapi mohon maaf kalau saya tak tahu karena tadi disclaimernya adalah saya belum mempunyai pemahaman bisnis yang cukup terkait APBN bisa misalkan dibandingkan dengan capaian-capaian indikator sosial ekonomi Mas misalnya belanja pendidikan kayaknya sih biasanya itu dilakukan oleh teman-teman BKF tuh ya ada belanja pendidikan di APBN belanja kesehatan itu capaiannya itu gimana gitu ya jadi jadi jadi apa dan sebagainya Mungkin bisa disupport Deskriptif mas, ya, Iya betul mas Jadi dan Tapi ya deskriptif itu juga bukan berarti Barang haram ya di data analytics menurut saya ya. sih. Gitu sih Jadi tadi deskriptif pun Kalau kita bisa sajikan dengan menarik Itu pasti akan ada insight juga Jadi misalkan kayak tadi oh Belanja kesehatan Time series misalkan ya Seperti ini Capaian kesehatannya seperti apa Apakah sejalan atau enggak gitu sih tapi mohon maaf sekali lagi nih Mas uh, punten saya belum mobilitas ya. Jadi kalau kalau ditanya idenya apa minimal harusnya saya akan lihat dulu elemen datanya ada apa aja sih itu sih Mas Andri. Baik baik terima kasih. Ya. Terima kasih sama-sama Mas Andri. Ayo, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi ayo Mas gitu kan. Saya Mas saya tadi udah minta nomornya Mas ke salah satu teman di sana. Siap siap semoga Mas. Oke kayaknya uh, habis ini bakal banyak yang mau buat juga nih. Buat <tuk> tanya tanya ini ya, oke. Okay, nah, um, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan juga masukin yang sudah memberikan jawaban. Menarik sekali topik kita pada malam ini, tapi karena waktu juga jadi mungkin untuk lebih tanya, tanya jawab, kita cukupkan sekian. Oke, okay, sekian sesi malam ini. Terima kasih semuanya. Please stay safe and healthy. Stay social distancing dan digital info. Sampai jumpa di event berikutnya.